Halo sahabat selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini anda mau ngebagi tutorial yaitu cara mengganti loading screen game mobile legend Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara mengganti loading screen game mobile legend bagi sahabat untuk cara mengganti loading screen mobile agent Langkah pertama kamu harus menyiapkan terlebih dahulu aplikasi yang bernama Z Archiver Nah sahabat untuk aplikasi Z Archiver ini kamu bisa mendownloadnya secara gratis di google Play Store. Dan untuk langkah selanjutnya kamu harus mempunyai sebuah video loading screen Atau video buatan kamu atau video tiktok atau video yang lainnya juga bisa ya sahabat ya Yang penting video Nah sahabat ini dia cara mengganti loading screen game Mobile Legend untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Z archivernya nya Baik sahabat sebagai contohnya di sini saya sudah menyiapkan video loading screen Mobile Legendnya sahabat. Nah untuk langkah yang pertama kita ubah namanya ya sahabat ya kita ubah namanya menjadi uh, splash ya sahabat splashmp 4 sahabat kita ubah nama videonya menjadi splash.mp4 kemudian kita klik OK untuk menyimpan Oke sahabat langkah selanjutnya kita klik filenya kemudian kita pilih menu salin ya sahabat ya kita akan menyalin videonya kita klik salin kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke memori internal atau memori perangkat sahabat Nah langkah selanjutnya kita pergi ke folder Android. Langkah selanjutnya kita pergi ke folder data. Kemudian di sini kita cari folder Mobile Legends nya sahabat. Foldernya yang bernama home titik mobile titik legend sahabat ya. Nah ini dia kita masuk ke foldernya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke folder files. Selanjutnya kita masuk ke folder Dragon 2017. Langkah selanjutnya kita masuk ke folder aset. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke folder audio. Kita pergi ke folder Android. Kemudian kita pastekan file-nya di sini sahabat ya dengan menekan tombol yang hijau ini ya sahabat. Kita pastekan. Kemudian di sini kita pilih menu ganti sahabat klik ganti ya untuk menimpa filenya sahabat nah filenya sudah tersalin ya sahabat ya baik sahabat jika file loading screen sudah kita salin langkah selanjutnya kita uji coba game mobile-nya screen-nya sudah berubah atau belum Oke kita uji coba guys Oke okay, mas bro untuk triknya 100% berhasil atau 100% working Mantap sekali mas bro Nah bagi mas bro yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mas bro tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan jangan lupa di like juga video ini dan jangan lupa di share share ke teman-teman kamu ya agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu dan terima kasih sudah menonton video kali ini dan mungkin itu saja semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Uh, dan terima kasih sampai jumpa lagi di video-video berikutnya